Yuk, teman-teman, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan UTS, UTS mata kuliah Soka. Kita akan buka ujiannya dengan doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Hari ini kami ujian tengah semester UTS Soka. Tiada yang kami menolong, kami agar apa yang kami kerjakan selama tujuh pertemuan bisa kami curahkan di pertemuan hari ini. Kiranya kalian menolong supaya jaringan koneksi internet kami juga bisa lancar untuk kami mempersiapkan uh, untuk proses uploading jawaban kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, selalu ya, amin. Baik, terima kasih teman-teman semua. Um, yang pertama kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Lihat ke kameranya, senyum terus. 321 Ini morning kita teman-teman, hari ini kita UTS. Jangan lupa untuk presensi kehadiran di morning. Sudah di set jam 1 sampai jam 3. Silahkan di checklist kehadirannya. Lalu di sini ada materi soal UTS ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti prosesnya. Kemudian di sini ada kuis kecil juga. Silahkan dijawab. Dan nanti di akhir... Teman-teman semua, baik kelas A, kelas B, mengisi assignment 8. Assignment 8 ini diminta untuk menuliskan dengan kata-kata sendiri jawabannya. Jadi silahkan dituliskan intisarinya sesuai dengan kalimat dari teman-teman sendiri. Jadi silahkan buat nanti teman-teman yang sudah melengkapi assignment-assignment di pertemuan 8, boleh info, nanti saya akan cek apakah teman-teman sudah benar submit, jadi, teman-teman boleh live meeting-nya, gitu ya. Jadi, yang pertama tadi, jangan lupa untuk presensi. Lalu, ada assignment 8 yang perlu teman-teman jawab di sini. Silahkan dijawab sampai betul-betul submit, ya, teman-teman. Jangan sampai masih draft. Kalau masih draft, itu nanti need grading lagi, gitu ya. Ngulang lagi, jadi pastikan teman-teman benar-benar sudah sampai submit.